Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Si Sutubs di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. Ground.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 Pada kesempatan kali ini cuy Gue mau share dan membahas info detail event gratisan Dan hal-hal terbaru yang akan rilis di game Free Fire Oke okay, Untuk apa saja hadiah yang bisa kalian dapatkan dengan gratis Dan apa saja yang harus kalian lakukan Kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama yang pertama Ada rilisnya senjata terbaru Yaitu senjata woodpecker Nah Jadi nantinya akan hadir atau rilis Senjata baru woodpecker di game Free Fire Dan senjata ini akan hadir pada tanggal 16 Oktober besok Yang kedua Ada event buyah D special interface Nah pada event ini kalian diharuskan menyelesaikan misi-misi yang ada Untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang keren pada event ini Dan berikut adalah daftar interface-nya cuy Yang ke ada bingo game Kalian diharuskan bermain pada mini game untuk mendapatkan buyah yellow token Dan mini game ini hanya bisa kalian mainkan satu kali dalam sehari Terus ada Buyah Go, kalian diharuskan bermain mini game untuk mendapatkan Buyah Yellow Token atau token mahkota. Sama seperti Bingo Game, mini game Buyah Go ini hanya bisa kalian mainkan satu kali dalam sehari. Terus ada Global Buyah Milestone. kalian bisa klaim hadiah yang ada di event Global Buyah Milestone jika Milestone global telah tercapai atau selesai. Terus ada buya leaderboard. Di sini kalian bisa cek daftar peringkat 100 besar general buya dan buya chest di sini. Dan jika kalian masuk ke peringkat 1 sampai 100 besar sampai akhir event buya D, kalian akan mendapatkan hadiah spesial dari Bapak Garena cuy. Wow. Terus ada exchange store. Di sini kalian bisa menukarkan crown Token atau Token Makota kalian dengan hadiah-hadiah keren dan menarik yang tersedia pada event Exchange Store ini. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 1 November. Untuk bagaimana cara bermain pada mini game Bingo Game, kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy. Nah, jadi pemain bisa membuka 4 kartu untuk melihat kartu buyah atau kartu defeat. Terus kalian pilih satu baris untuk membuka 3 kartu. Di sini ada 8 buah garis, 3 vertikal, 3 horizontal, dan 2 diagonal. Pemain yang berhasil mendapatkan kartu buyah akan mendapatkan 5 buyah kron token. Untuk bagaimana cara bermain pada mini game Buah Go, kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini, cuy. Nah, di sini kalian gunakan Buah Candy Token untuk memulai mini game. Mini game bisa dimainkan berkali-kali dalam sehari, namun token yang diperlukan akan terus meningkat. Pemain akan ditempatkan di map dan harus berjalan ke lokasi Buyah yang terlihat di map. Jumlah langkah yang bisa kalian ambil pada setiap permainan akan dibatasi Kumpulkan hadiah yang muncul selama perjalananmu Zona beracun akan muncul dan menyempit sebanyak tiga kali Jika kalian berhasil mengalahkan monster yang ada Kalian akan mendapatkan 1-3 token mahkota Jika kalian membuka harta karun Kalian akan mendapatkan dua token mahkota dan jika kalian berhasil mencapai lokasi buyah, kalian akan mendapatkan 5 token mahkota Yang ketiga, ada global Buya milestun Nah, event ini adalah event yang dimana kita bisa bekerja sama dengan survivor di seluruh dunia untuk mengumpulkan buyah Capai milestone global dan dapatkan berbagai hadiah menariknya dan untuk hadiah yang ada pada event ini adalah Mile ke 1 Kalian akan mendapatkan bounty token play card Dengan durasi 7 hari Ditambah dengan buka exchange store level 1 Paling cepat pada tanggal 17 Oktober Mile kedua, ke Kalian akan mendapatkan gold voucher Ditambah dengan buka exchange store level 2 Paling cepat pada tanggal 20 Oktober Milestone ketiga, kalian akan mendapatkan 3 in-game bonus Ditambah dengan buka Milestone Exchange Store level 3 Paling cepat pada tanggal 24 Oktober Yang keempat, ada buyah leaderboard Pada event ini kalian diharuskan mengumpulkan buyah sebanyak-banyaknya Untuk bisa masuk ke peringkat 100 besar Dan mendapatkan hadiah eksklusif dan berikut adalah ketentuan dari event ini. Yang kesatu ada dua macam leaderboard, ada normal buyah, yaitu mode battle royale dan kelas kuat, Ranked maupun klasik, dan buyah go. Terus kalian kumpulkan buyah sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk ke peringkat 100 besar. Untuk hadiah dari normal buyahnya adalah buyah depin. Dan untuk hadiah dari Buyah Go adalah Buyah D2020 Banner dan Buyah D2020 Avatar. Yang kelima, ada Buyah Exchange. Pada event ini kalian bisa menukarkan token mahkota kalian dengan beberapa hadiah yang ada. Yang pertama ada set bundle Spirit of Buyah yang dipisah. Untuk harga dari skin bajunya adalah 50 token mahkota untuk harga dari skin celananya adalah 50 token mahkota untuk harga dari skin penutup wajahnya adalah 30 token mahkota untuk harga skin topinya adalah 30 token mahkota dan untuk harga dari skin sepatunya adalah 15 token mahkota terus untuk harga dari skin surfboardnya adalah 20 token mahkota untuk harga skin parasutnya 20 token mahkota Terus untuk harga dari skin granatnya adalah 25 token mahkota Untuk harga dari skin dead boxnya 20 token mahkota Yang keenam, ada misi callback teman Nah, seperti biasa Kalian diharuskan mengundang atau mengajak teman lama kalian yang sudah lama tidak online atau bermain Free Fire, untuk kembali bermain lagi. Untuk callback satu teman, kalian akan mendapatkan satu buyah box. Untuk callback tiga teman, kalian akan mendapatkan tiga buyah box, dan seterusnya. Dan untuk pemain yang diundang, akan mendapatkan 5 buyah box. Dengan kalian membuka buyah box tersebut kalian berkesempatan mendapatkan 20.000 diamond dengan gratis cuy. Wow. Kalau kalian beruntung mendapatkan 20.000 diamond, mau kalian buat apa cuy? Komen di bawah ya. Yeah. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 19 sampai 23 Oktober. Yang ketujuh, ada misi mabar. Dengan kalian bermain dengan teman satu kali, kalian akan mendapatkan satu panda box untuk main 5 kali dengan teman, kalian akan mendapatkan dua panda box dan untuk main 10 kali dengan teman, kalian akan mendapatkan skin terbaru dari pet panda. Yang kedelapan, ada web event buyah D, buyah Quest. Pada event ini kalian diharuskan menyelesaikan beberapa misi cuy. Yang pertama ada misi kill atau main atau mabar. Untuk selesai satu misi, hadiahnya adalah loot out item. Untuk selesai 12 misi, hadiahnya adalah Liten Buyago dan Buya Hunter Backpack. Yang kedua ada misi login pick day dengan hadiah Buya camp Skyboard. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 20 sampai 26 Oktober. Yang kesembilan, ada after match Drop UMP Upgrade Token Jadi nantinya pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 2 November Setelah match selesai, kalian akan mendapatkan Origin Flame Token secara otomatis dan acak Dan token ini digunakan untuk mengupgrade Evogan UMP Buyah Day Dari level 1 sampai dengan level 4 yang kesepuluh, ada daily login, aka dragon upgrade token Kalian diharuskan menyelesaikan misi login sehari Untuk mendapatkan tiga dragon scale token Yang digunakan untuk mengupgrade evogun aka 47 blue flame draco Dari level 1 sampai dengan level 7 Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 1 November. Yang ke 11 ada Pick Day Login. Pada event ini kalian bisa mendapatkan skin Evogan UMP Buyah D dengan cara login pada tanggal 24 besok. Yang ke-12 ada Eat Sleep Buyah Repeat. Event ini akan berlangsung dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 1 November Dengan kalian login 1 kali Kalian akan mendapatkan 5 token mahkota Terus untuk hadiah dari misi buyah 1 kali Adalah 10 token mahkota Untuk hadiah misi 3 kali buyah Adalah 15 token mahkota Kalian bisa mendapatkan 30 token mahkota setiap harinya jika kalian menyelesaikan semua misi yang ada cuy Yang ke 13 Ada Dead Box Drop Black Buyah Token Jika kalian berhasil mengekil musuh pada in-game Free Fire Kalian akan mendapatkan Dead Box yang berisi Black Buyah Token Satu Dead Box Token berisi satu Black Buyah Token dan black buyah token ini bisa kalian tukarkan dengan hadiah menarik di menu exchange Dan berikut adalah beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan dengan cara menukarkan black buyah token tadi. Yang pertama ada buyah helm dengan harga 10 black buyah token. Terus ada lion heart shirt dengan harga 20 token black buyah token. Terus ada Weapon Gacha Voucher dengan harga 10 token Black Buyah Token Yang berlaku sampai dengan tanggal 30 dan maksimal penukarannya adalah 5 kali Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November Yang ke 15 ada Mode Baru CS Strike Out untuk mode ini sudah pernah gua bahas di video bocoran update Advance Server ya, cuy. Dan mode ini akan dibuka dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 2 November. Selanjutnya, ada info cara mendapatkan karakter baru Kapten Buya. Jadi karakter baru Kamir ini akan rilis besok pada tanggal 15 Oktober. Dan kalian bisa mendapatkan karakter baru ini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 Gua adisi tutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battle Ground. Salam update.